Pasien KB kita itu, ini yang saya ingat sampai sekarang ya, itu memasang spiral, kemudian hamil. Nah, garawan pun, ya, membawa celurit semacam arit batik itu di, apa ini ya, di meja saya, di pusus mas. Dengan, apa ini ya, pokoknya ini tanggung jawabnya dokter. Nanti kalau, apa ini, IUD-nya menancap di kepala anak saya, ini tanggung jawab dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiadi, MPH, tuan rumah dari podcast jarak jauh obrolan orang-orang kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Sutiharjo, dokter spesialis mata. Uh, terima kasih. Dr. Sutriyanto sudah berkenan uh, hadir nah, di, berkenan, di ya. sudah berkenan di hadir di podcast kali, kita kali ini uh, kita mulai aja uh, ini mulai yang cerita zaman dulu aja dulu ini apakah dokter yeah, yeah. apakah Dr. Sutriajo bisa cerita beberapa kejadian yang mengesankan sewaktu bertugas di puskesmas ya yeah. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dokter Gunawan Setiadi, Eh uh, saintis HIV WAO yang berkuliah di New Delhi terakhir sahabat saya sejak eh uh, mahasiswa FKUKM tahun 1974 sampai sekarang ya Mas Gun? Iya iya iya keturunan Iya. Oke. Ya Mas Gun, sebetulnya begini Mas Gun. Uh, seperti panjenengan dulu di puskesmas itu kan anu ya kita masih awal-awal di puskesmas tahun 1974 mulai apa ini Inpres puskesmas pertama kali jadi saya waktu itu menjalani Inpres di puskesmas Barito Kuala Kalimantan Selatan mulai satu mas gun oh. ya sebagai mana layaknya apa ini ya uh, uh, Uh, dokter yang masih awal, saya dokter kedua, tapi dokter pertamanya ini hanya bertahan uh, dua tahun, kemudian pindah, uh, kemudian diganti, uh, saya ganti. Uh, jadi puskesmas kami ini sangat sederhana, Mas Bun. Bangunannya dari uh, kayu, galam, uh, apa ini, merupakan rumah panggung, uh, anggotanya dua belas orang, staff termasuk saya, tiga belas. Kemudian kendaraannya sangat-sangat nah, sederhana, yaitu diantaranya adalah Suzuki uh, A4 tahun 76, 86 ya, padahal saya ya. datang 90, uh, 83 jadi umur tujuh ya. tahun. Kemudian ada uh, ini uh, Yamaha V75 dari BKKBN. Yang ketiga adalah kapal klotok kecil oh. uh, apa ini ya berbahan bakar solar. Kecepatannya, mungkin Mas Gun juga pernah ngalami itu, gitu. hanya 10-15 km per jam, Ya, ya. maklumlah. Ya. Jadi kami di Bukit ini ya terpaksa mengajari apa ini staf kita, ada yang kita pakai sandal, ya saya harus membimbing harus pakai sandal, tidak sopan terhadap pasien, kita juga harus apa memimbing, kemudian mengajari pasien sendiri. Ada pasien yang sudah sepuh, putri, ngerokoknya apa ini mas, tebel itu kalau bahasa yeah, kita di Jawa seperti rokok lobuat itu, jadi yeah, saya yeah, harus yeah. ngajari ibu harus turunkan apanya ini kakinya, ya bukannya dokternya minta dihormati, tapi dokter ini kan yang akan mengobati ibu, yeah. ya tuh hai ya, Oh itu artinya le mas Gun, oh okay. <laughs> ya enggak apa, ya ya itulah, ya anunya apa eh, kemudian untuk program mas Gun Program itu, yang kalau program puskesmas ini, karena sudah ada dokter, sudah berjalan, tapi yang saya lihat itu program keluarga berencana. Misalnya, itu eh, jadi kebanyakan, ini ibu-ibu di Kalimantan Selatan, itu kalau diperiksa dokter Kakung, dokter pria itu yeah, ya sosok. Yeah. Oh ya, yeah. jadi program-program eh, KB itu harus bersama-sama dengan apa ini ya? Eh, Safari kodim atau safari polres atau safari pemkap e, nanti dokter bidan memeriksa ya, ya. lah enaknya saya waktu itu gitu mas gun ya, ya, ya. dokternya datang bidan yang bekerja <laughs> karena tidak mau apa ini diperiksa dokter ya dokternya ngarok aja <laughs> <laughs> ya itulah ya kemudian salah satu ada satu cerita mas gun e, pasien kb kita itu ini yang e, saya ingat sampai sekarang ya itu memasang spiral, kemudian uh, spiral ini eh, barangkali satu, kemudian hamil. Hmm. Nah, bapak ini seorang transmigran asal Semarang, saya ingat betul. Itu S karena itu berpikir sudah hamil sekitar enam bulan atau tujuh bulan, uh, perut sudah sutar. besar, uh, pun uh. ya uh, membawa celurit uh, semacam arit batik itu di hmm. apa ini ya di meja saya di khusus mas dengan oh. apa ini ya. Uh, pokoknya ini tanggung jawabnya dokter. Nah, nanti kalau apa ini IUD-nya menancap di kepala anak saya, ini tanggung jawab dokter. Uh, akhirnya karena ya program KB itu adalah program nasional ya, kita hubung <tik> dengan uh, Pak Camat, dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Danramil, kemudian kita bawa ke RSUD Kabupaten, difoto ternyata ya IUD itu sudah tidak ada mas. Akhirnya ya melahirkan dengan selamat ya Alhamdulillah. Ya apa apa. Yang kedua ada lagi untuk program imunisasi itu juga karena kita ini dokter pendahulu itu yang diimunisasi kalau DPT di biasanya itu kan panas ya mas Gun? Iya Iya. Nah ya. kemudian ya. ada salah seorang ini ya eh orang tua pasien itu bapak itu mengeluh karena putranya dua tiga hari kemudian panas hmm. ibunya tidak bisa membantu di ladang hmm. nah, sehingga dia pada waktu jurim kami datang untuk follow-up itu dikejar dengan apa ini ya? Mau dipukul dengan kayu. <laughs> <laughs> ya akhirnya kan karena kami ya kok namanya dokter ya koordinasi dengan Kapolsek dengan Rambil bisa ditarasi dengan baik lah. Artinya Bapak itu akhirnya oleh Bapak Polisi diantar untuk ke puskesmas, bicara baik-baik diantar oleh aparat ini. Minta maaf ya program berjalan baik-baik aja lah ya kemudian ada lagi satu, Mas Gun, yang agak memukas di uh, hati saya. Itu saya dipanggil di daerah transmigrasi, kira-kira sejauh 10-15 km dari khusus, Mas. Hmm. Itu melalui sungai Keruk, ya, sungai Barito, di Keruk, sungai Tersi uh, Primer, kemudian sungai Sekunder. Uh, bayi ini saya datangi, ternyata letak, letak presbo, itu bokong ke bawah ya, ya. sudah keluar, kepala oh. masih ada di dalam jalan lahir. Oh. Nah, kemudian menurut, apa ya, guru-guru kita dulu kan harus kita ini ya, pakai prasat monso ya. ya. ya. ya, ya. Itu ternyata berhasil, Mas Bun. Oh, Dan so berhasil ini, berhasil keluar, tapi kan bayi sudah meninggal. Oh. Itu artinya, ya pada tugas-tugas uh, yang akan datang, kita serang, apa, terangkan kepada apa ini masyarakat bahwa sebetulnya di puskesmas kan sudah ada uh, tenaga sudah ada ruang perawatan, hanya mungkin belum dimanfaatkan dengan baik. Itulah problemnya pada waktu juga, apa ini, eh, namanya pendahulu ya. Yeah. Satu lagi Mas Gun. Ya, yeah, yeah, silakan. Saya membawa sepeda motor butut saya, itu menyeberang sungai Barito. Yeah, yeah. Itu kira-kira kalau di Hulu itu kira-kira ya sekitar 200 meter lah, apa yeah. lebarnya sungai itu. Nah, sepeda motor saya ini, Dibawa oleh Bapak apa ini, motoris kelotok itu ya, hmm. itu hanya diikat dengan tali rafia kecil. Kemudian perawat saya itu memegangi. Ya, ya, ya. Saya bilang, Pak, ini kok talinya kecil sekali, bagaimana kalau jatuh? Nah, apa jawab beliau? Bapak ini kan tukanya dokter, jadi kalau dokter itu di sana nyebutnya dokter. Iya, uh, iya. Ya, ya. Tugasnya dokter, ada usaha inilah Pokoknya percayakan sama ulun, jadi percayakan sama beliau aja ya, ya. Ternyata ya kena gelombang Sampai ke eh, Apa ini ya ke eh, Seberangnya selamat mas Gun Berarti ya, ya. itu ya inti moralnya ya, <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Kita harus menghargai orang lain lah Tidak ya, ya, ya. usah sok pinter kita ini <laughs> Ternyata beliau yang sudah tugas sehari-hari itu ya ya, ya ya lebih canggih dari kita Tapi ya, beliau tidak ya. bisa nyuntik eh, Tapi beliau bisa naleni ya, Apa ya. ini tadi eh motor di kolot Itu Mas Gun. Iya, yeah. iya. Yeah, yeah. yeah. yeah. uh, tadi pengalaman Dr. Sutri aja sangat mengasihkan waktu di pusus, Mas. Yeah. Selama di program PPDS, mungkin ada kisah-kisah atau peristiwa beristiruah juga yang mengesatkan. di yeah. dibagi di yeah. Terima kasih, Mas Gun. Ya. Memang kalau PPDS sih namanya kita pernah mengalami ya, ya seru, ya takut, ya seneng, ya <gulit> khawatir, ya saya masuk PPDS itu 1988, mas gun, mas gun. Jadi saya di puskesmas selama lima tahun sepuluh bulan. Ya, saya masuk bertiga itu kebetulan yang tiga orang itu satu angkatan saya 1974. Nah, yang satu orang juga dari uh, UGM tapi usianya sudah uh, sedikit di atas kita. Hmm. Ya, kita sudah kompak. pada waktu mau masuk itu. Kita harus bekerja baik, apa ini, uh, belajar baik, um, uh, tidak usah membantah senior, kan begitu toh. Ya, antri istilahnya Mas Gun, ya. <laughs> ya, ya. Itu kita mungkin kejutan Mas Gun. Jadi pada waktu hari pertama masuk, itu saya ingat betul itu hari Senin. Hari Senin itu laporan kasus, hari Rabu itu referat, hari Sabtu itu jurnal reading. Ya. Jadi pada waktu masuk itu, di ruang konferensinya senior kita, dosen-dosen kita, itu uh, unjuan ya, uh, yeah. minuman itu yang biasanya yeah. dihidangkan oleh Mbak Gisi, hmm. itu kita tackle Mas Gun, oh. ya, jadi uh, teman saya itu membawa satu, saya menghidangkan satu-satu kepada wadah senior-senior itu, kita yeah. diberi tepuk tangan <laughs> oleh para senior-senior itu, <laughs> ya, ya, ya, mungkin, ya mungkin itu menunjukkan niat kita bahwa kita mau ya ya disuruh apapun mau lah ya pokoknya ya. namanya cantri itu yang ya manut ya. pegawanya gitu loh ya ya ya <laughs> ya itu mas Gun kemudian eh, yang kedua itu selain sebagai fungsi ppds yang saya ingat itu eh, karena banyak tugas ya kami juga eh, membantu di bank mata di bagian sekretariat walaupun eh, apa ini sekretaris bank mata di ini sudah ada sendiri dosen kita senior kita tapi Uh, tetap kami ini yang membantu bekerja lah, jadi sekretaris bayangan, yang satunya lati, sektu, uh, apa? beliau sekretaris eksekutif, saya sekretaris bayangan oh. Mas Gun. selain itu saya juga uh, ditunjuk menjadi sekretaris Ikares, Mas Gun, Ikatan Residen Rumah Sakit Sarjito oh. ya, itu yang kebetulan itu ketuanya adalah senior saya waktu itu Dr. Indang Makmuryati Jowani, hmm. ya kemudian saya Tri, kamu karena manutan mau tak jadikan sekretaris ya saya mau ajak ya, ya. Tugas saya itu Mas Gun setiap satu bulan sekali itu saat, setiap uh, lab ya hmm. penyakit dalam, bedah, uh, anak, uh, kandungan, mata, THT, dan sebagainya itu bergiliran mengajukan kasus yang kasus ini melibatkan minimal tiga ini ya uh, tiga lab. Jadi nanti kita menghubungi konsultan untuk dibahas bersama-sama di ruang auditorium. RS Sarjito pada waktu itu, ya. Selain itu, kalau ada urusan-urusan antara, antara ikat, eh, ikatan residen dari, eh, apa ini, kita um, selain juga kita ikut bekerja juga, ya. Kemudian, eh, juga membantu senior kita, apa, eh, dosen kita kalau mau kuliah, ya. Pendereken, ya, nyupiri. Kemudian nyiapkan hmm. waktu itu belum ada anu yang Maskun masih oh apa ya Mas Gun? Iya iya iya kalau kalau perlu kita nulis ya. Iya iya you know? iya. Kalau tidak di print dulu kemudian di print di plastik, kadang-kadang kita nulis dengan spidol yang bermacam-macam tuh ada merah, hijau, kuning, biru itu waktu itu. Iya iya ya. betul. Ya, maklum 1988 ya. itu ya. <laughs> <laughs> kemudian yang ketiga Maskun. Eh uh, saya ini di apa? di bagian mata itu terkenal sebagai presiden Jowo ya, pintar bosong Jowo kalau bosong uh, lipis, kalau saya duduknya uh, dokter Gunawan saya manggilnya dalam. dokter uh, ya. sudah siap, dalam dok, siap saya bilang gitu ya <laughs> yeah. itu suatu saat beliau itu mantu Mas Gun hmm. dokter Gunawan waktu itu sesudah menjadi wadir RS eh, Sarjito kemudian eh, selesai kemudian kembali menjadi kepala kalap mata, mau mantu tapi bukan di gedungnya pada waktu itu serah mantan itu saya yang diserai apa ini ya menjadi Pranoto Coro. Saya Dipanggil iya, iya. ke apa kamar beliau Dokter Sutriyanto, pinter Jo, ya. Dia segede dok nih. Besok jadi Pranoto Coro acara saya anu ya menempuh pasrah manten ya. Ya saya kaget dok, mau membuat yang profesional. ndak yang profesional besok digedung sekarang ini besok anu aja Dokter Sutriyanto ya. Ya terima kasih dok, nanti saya akan tanya kepada kakak saya yang sering nyerahkan manteng. pun besok ya berjalan uh, sukses Mas Gun, oh, iya. sehingga yeah. waktu itu saya ingat betul ya, Dokter Suryanto Sintusubroto waktu itu, uh, Direktur Raya Rasu Dokter Dr. Sarito, saya. Dik, Sony aku mau dari jadi pranocoro ya. <laughs> <laughs> ya mungkin itu aja Mas Gun untuk residen ya. Ya, ya, namanya residen ya, soalnya -so -so manut dan manut so -so -so sukses nih ya, ya. lulus gitu aja. Iya, iya. Oke. Mengapa dulu memilih untuk sekolah di kedokteran itu, karena doa, keinginan orang tua atau memang ada sesuatu yang mendorong? Iya, uh, maklum Mas Gun. Begini Mas Gun, sebetulnya ini agak primordial ya alasannya ya. ya. Waktu itu. 1968 kakak saya pertama itu mempunyai putra hmm. e, itu juga cucu pertama dari keluarga kami dari ibu bapak kami hmm. nah pada umur dua bulan itu e, menderita sesak nafas kemudian saya ingat betul Mas Gun, karena saya ikut menunggu hmm. e, masuk RS e, opnama di rumah sakit Bethesda hmm. selama kalau tidak salah satu minggu itu Akhiripun pun tidak tertolong dan situ hmm. kelihatannya kalau saya lihat-lihat sekarang mungkin diagnosenya itu apa ya mungkin pneumonia ya hmm. ya. Ya, ya nah karena kakak saya ini apa ya meneri teladan bagi saya putra pertamanya putri kakak saya ini putri mas ya iya. Hmm. Ya. kakak putra pertamanya putri umur 2 bulan itu dibawa sendiri oleh kakak hmm. saya hmm. ini dengan uh, sudah di kain putih kemudian dibawa dengan ambulan. Saya menemani kakak saya duduk di ambulans di belakang ini, di bagian belakang. Waktu itu kelihatannya belum ada AC ya, Mas Gun ya. ya saya ya. merasa panas gitu, ya. Dibawa kondur ke rumah. Sehingga keluarga yang di rumah itu waktu itu juga belum ada telepon, ada kurir dulu yang memberitahu sehingga yang di rumah sudah siap. Barangkali hal itulah yang mendorong uh, kami ya, keluarga kami Lemo Sonek kuat yo uto iso ketemu ya sekolah kedokteran itu barangkali me lencot saya juga, ya mudah-mudahan nah, akhirnya ya mungkin gusti Allah mengabulkan, saya apa ini bisa masuk kedokteran, walaupun jurusannya sebenarnya bukan penyakit dalam untuk anak, tapi ya nyasarnya di mata. Kira-kira <laughs> gitu ya, Mas Gun. Ya. Okay, okay. Ya, nah, ya. Kenapa ya. dulu kok milih mata? Milih spesialisasi penyakit ya. mata itu? Mas Gun, saya teruskan tadi ya. Anu, ya, ya, silakan. Oh, ya. ya. ya, ya. silahkan. silahkan. Ya. Jadi kakak saya itu waktu itu, Kakungnya itu, anu, uh, uh, tugas di, ini, di, di Yugoslavia. Karena pada oh. waktu itu, pada Bung Karno itu kalau mengirim tentara, kan. Yeah, yeah. Oh, tentara. Ke Rusia, ke Rusia itu ya. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. Nah, itu suatu kejadian itu milalahnya, ya. Pernah suatu saat saya itu dolan-dolan ke Eropa ya dengan teman-teman itu. Hmm. Kalau tidak salah, itu dari Nederland, kemudian ke Prancis kemudian ke Swiss, kemudian ke Italia. lah di dekat pelabuhan Genoa itu kan di jauh sana itu tampak Kroasia ya pecahannya negara menopo Yugoslavia dulu yang ya, ya, menjadi ya, Bosnia ya. Kosovo lalu ya. apa ini Kroasia nah pak driver itu bilang ya itu loh, apa ini terus country, country itu apa negara saya ya, terus saya ya. bilang loh negara mana Kroasia loh kakakku dulu anu eh, pendidikan tentara di Beograd Yugoslavia saya bilang ya, ya. lu coba telepon kan kakakmu ya yeah. Nah, waktu itu akhir-akhir 10 tahun yang lalu, Mas iya, ya Iya, iya, iya. Oh, Nah, saya telepon iya. kakak saya, ini yang putranya meninggal yang pertama oh, ini. Iya, ya, iya, iya. Iya. Yeah. Uh, dia ngomong-ngomong dengan bahasa ini ya, bahasa Yugoslavia itu oh, rupanya juga ya. Kakakmu, oh. oh, apa ini, oh, tentara yang baik, katanya itu. Nah, dia bilang, menyebutkan dulu yang mengirim Soekarno, memang betul itu. Yeah, iya, ja, ia, iya. Ya, itu Mas Gun. Yeah. Yeah, iya, <tuk> iya. <leITT extracting> Kemudian... Langsung ditempatkan di tempat yang sekarang atau di... sudah mata langsung di, langsung di, uh, langsung di RS Udingan juga hmm. Karena kami Anjol, ya. hmm. uh, sudah pernah di, anu ya, waktu itu sudah pernah di luar Jawa Boleh memilih di Jawa waktu itu Di Jawa Timur kami menghadap Pak, kalau tidak salah waktu itu masih Bapak Aka Kanwil, Ya, diberi tiga pilihan Satu Sumenep itu Madura paling timur yang kedua Pacitan Jawa Jawa Timur paling selatan yang ketiga Nganjuk <laughs> saya memilih Nganjuk karena kalau di Nganjuk itu kalau waktu itu kangennya saya tugas di Solo Mas Gun di Puskesmas oh. penumpeng kota ya sebagai dokter gigi ya ya batin saya kalau naik Sumber Kencono itu dari Solo tidur tidur ya nanti tiga jam sampai Nganjuk <laughs> ternyata betul Mas Gun ya berangkat jam eh, 4 pagi jam tujuh pagi udah sampai di Nganjuk itu naik bis umum itu ya Selama satu tahun saya duduk itu, Mas Iya. Yeah. Lalu terus, uh, apa namanya, selama ini nyonya terus di Jogja terus atau? Oh, atau nah ikut dengan Jum, ikut dengan Jum, ya. Sama-sama pensiun dengan ju. Oh. Gitu. <laughs> sudah anu adi, sekarang ya, S3. <laughs> sudah okay. sangat sepuh, ya belum sangat ya, sudah sepuh saja lah, S2 ya. <laughs> Oke, okay. uh, mengenai pengalaman sebagai dokter spesialis mata di Nganjuk, tentunya ada beberapa hal yang, yang mengesankan, yeah, gitu, Ya yang, Iya, yang yeah, begini Mas di... Gun. Pada waktu itu kami di Nganjuk 1994 ya. Hmm. Uh, saya ini waktu masuk Mas Gun hmm. itu dokter satu-satunya di Kabupaten Nganjuk. Hmm. Jadi malah di Madiun itu juga kalau tidak salah baru satu atau dua. Di Kediri baru satu atau dua nah sekarang di nganjuk kami ini sekarang dokter matanya sudah delapan masuk 8. ya delapan <laughs> jadi waktu itu saya diminta oleh direktur RSUD Kertosono dokter sudah mau minta tolong praktek di RSUD Kertosono nanti kita jemput ambulan saya ini karena orangnya malesan itu ya akhirnya sampai tiga tahun tidak apa ya tidak berangkat ke sana ya di akhirnya ada adik kelas junior kita dari uh, UGM juga yang masuk akhirnya masuk ke uh, RS Kertosono ya Kemudian waktu itu, Mas Gun, penduduk itu kira-kira kok -kira, saya tidak salah ya, itu satu juta lima orang. Ya, sekarang penduduk kira-kira baru tambah sedikit, mungkin 1,15 juta dan apa ini populasi total matanya sudah bertambah 7, ya penduduknya tambah sedikit, jadi ya mungkin ya nggak apa-apa lah, anget kita ini. Kemudian begini Mas Gun. Pada waktu itu banyak anu e, karena saya juga dokter pendahulu di apa ini di mata di Nganjuk kalau empat besar sudah lama ada. THT sudah ada lama. Saraf sudah ada tapi untuk yang empat kecil itu saya termasuk yang awal. sesudah THT baru mata. Itu karena e, ya di Puskesmas juga belum ada perawat mata, kemudian program kesehatan mata di Dinas Kesehatan juga e, belum berjalan itu belum berjalan dengan baik maksud kami sudah ada tuh belum baik banyak ini ya penyakit penyakit mata itu yang datang pada ke rumah sakit itu dalam ini ya grid yang sudah lambat ya lambat itu mungkin ya satu karena apa ini ignoransi karena ketidaktahuan tapi mungkin kedua juga karena neglected barangkali neglected ya karena apa nih ya? ketidakwaspadaan atau kelalaian keluarganya. Hmm. Contohnya begini mas Gun, Katara datang sudah hipermatur hmm. dengan glaukoma dan dengan uveitis. Nah sudah kita telusur sebetulnya sebetulnya ada yang penderita itu sebenarnya keluarganya mampu, hmm. yeah. tapi di antara sebagian juga ada yang tidak mampu juga lah. Nah makanya dengan sekarang dengan adanya program JKN, JBPJS, Mandiri, kemudian case ini sudah sangat sangat tertolong dan kasus kasus itu mungkin sudah sangat di minimalisirnya, nah, kemudian tugas rangkap saya Mas Gun, selain Pakai dokter Mata saya juga menjadi sekretaris komite medik oh. saya juga menjadi sekretaris IDI Anju. saya juga menjadi sekretaris komite sekolahnya anak-anak saya jadi oh. di SMP juga <laughs> jadi sekretaris, di SD juga jadi sekretaris, memang saya pernah tidak sama Mas Gun, ya, saya kan? ini jabatan saya ini bukan kepala Mas Gun tapi sekretaris, ya tapi saya pernah matur Mas Gun ya, jangan kecil hati menjadi sekretaris, ya sekretaris itu kan leher. Oh iya. Yeah, yeah. Kalau kepalanya ndak yeah. ada lehernya, kan ndak bisa tegak. Iya yeah, iya. Yeah. Kadang-kadang <laughs> kadang-kadang kepalanya ada lehernya, ndak ada kakinya, ndak ada pembantu, umumnya ndak bisa tegak. Ya itulah kadang seperti kita apa nih jauh, oh, pelajarnya dokter. Uh, Tony Jazimin Omarum ya kamu itu bekerja itu bukan kamu sendiri tapi tim. Bener ya Mas Gun ya. Iya iya. Enggak coba waktu kan gitu ya, tim yeah, yeah? Yeah. ya. Ya bisa kita bekerja sendiri. Ya itu Mas Gun mungkin ya ya iseng iseng aja lah tuh. Yang lainnya itu ya biasa-biasa ya -biasa lah tugas sehari-hari ya operasinya ke masyarakat juga kalau ada program yang kita ikut kalau enggak ya ya mungkin dioperasi aja jaga malam ya ikut. Bahkan saya pernah pada waktu awal teman-teman Gun sebagai dokter mata, itu saya oleh direktur RSUD itu satu itu diharuskan jaga IGD. Oh iya, Mas Gun, jadi saya jaga IGD itu IGD sebagai dokter umum. Padahal kan yeah. saya sekolah mata lima tahun baru, sembilan setengah tahun baru lulus. Jadi kan sudah lupa ya? <laughs> ya tapi <laughs> saya tidak apa-apa. Oke, berangkat aja. Nah, biasanya kalau itu ada pasien ya perawat ini, saya, meriksa mereka, perawatnya. Ya, ya, macam-macam saya tanda tangan. Gimana? sudah dok, beres, dok. Ya. <laughs> <laughs> ini tidak memainkan tugasnya, tapi biasa, tetap kerja. Ya, ya, ya. Perintah, direktur, perintah direktur kan harus dianu, harus, di, harus kita laksanakan ya mas Gun. Ya, itu suka dukanya ya. Betul betul itu. Jadi dokter igd saya sebagai dokter spesialis mata itu. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Ini mengenai apa? Uh, apa nasihat dokter Sutriarjo kepada yeah. anak muda yang yeah. baru lulus SMA yang ingin masuk fakultas kedokteran itu? Apa yeah. nasihatnya gitu? Begini Mas Gun, menurut saya nomor satu harus belajar tekun ye. kemudian mau tidak mau, yang mau masuk ke dokteran ke Kedokteran itu kan grade paling tinggi ya Mas Gun, bukan kita menyombong ye, sebagai dokter ye. yeah. ya, untuk mencapai itu walaupun anak kita yang mau masuk FK ini ranking-nya tinggi di sekolah, tapi kan yeah. uh, pesaingnya banyak hmm. ya harus sejak keras lah ya kalau perlu ye. ini kan eh Mengikuti bimbel, ya kemungkinan mengikuti kalau zaman sekarang ini bimbelnya ada daring, ada luring ya. ya silakan, ya, ya, ya. ya. Kemudian ini Mas Gun untuk anak-anak muda yang cita-cita tinggi ini, boleh ya saya mau nembang mic Iya Iya silakan silakan. Iya ya, ya, silakan. Ini, ini kelihatannya agak relevan ini ya. Iya ya, ya, asli Mas Gun. Ya, <laughs> mo silakan. Mohon maaf boleh ya. Iya ya, silakan silakan. Ya ini untuk anak-anakku ya yang karena sekarang ini percaya yang ketat dan kita memerlukan apa itu usaha yang keras never give up ya jangan pernah menyerah ya kerja keras ya dari manapun asalkan jujur disiplin jujur dan teliti yeah. tembangi pun mijil itu menasihatkan bahwa kita itu harus harus apa selalu rendah hati dalam menuntut ilmu dan segalanya ya aneh lawan nolawan ku tundang asor waningala tur kasane tumungkulo yen dipuntukani papangten simpangi ono catur mungkur Ya sedikit ilustrasi ya Mas Gun? Ya ya silakan. Sebetulnya tem, anun, ya, di dalam apa ya Jawa itu kan ada Di Mocopat itu ada 11 jenis tembang ya hmm. Dari yang awal itu Mas Kumambang Mas Kumambang itu menggambarkan pada waktu Menopom nih uh, Roh itu masih apa uh, tubuh anak ad ada rohnya Sudah ditutupkan pada bulan keempat Itu ya pada umur 120 hari Itu masih dalam kandungan itu Bahasanya emasnya masih Kumambang hmm. Yang kedua mijil ini Mijel itu pada waktu kelahiran. Hmm. Jadi anak itu sesudah lahir harus sudah dididik dengan uh, dedalani gunolan sakti. Orang kalau mau sakti itu bukannya sakti, tapi pandai. ya, ya, ya. saya juga, sakti juga. Kemudian bagus juga. Itu nomor satu harus anda asor. Wani ngalah durwekasani itu kita harus mengalah kepada orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kepada senior kita, kepada bapak ibu kita, terutama kepada guru kita, kepada profesor kita, ya, itu memulai yang di Itu kalau di dimarai dimarahi harusnya dulu. Lah, teman-teman kita, anak-anak kita sekarang ini kan? Ya, mungkin karena je, apa ye, situasi dan macam, ye, ya situasi pergaulan, macam-macam di itu ya. banyak yang enggak. Enggak toh Di bapak guru SMA, kondornya banyak, Pak Guru dikembosi. Iya, badan ya, itu mohon maaf lah. Ini kan. Ya, yes, jangan sampai yes. begitu. Nah kemudian Bapang Den Den Simpangi jangan suka padu dengan temannya Artinya kebenaran itu kan tidak ada yang mutlak, kesalahan juga tidak ada yang mutlak. Ya dirembuk bagaimana baiknya Bapang itu ya, itu suka padu, suka menopon ya, e, e, bantah ya. Den Simpangi jangan jangan diikuti. Ono Catur mungkur, nek tidak apa ini. Ngerasani, wah Pak Guru kayak elek, Pak Ustad kayak elek, ya Pak ini elek janganlah. Yang mungkur itu bukan bukan mungkur membelakangi, tapi mundur jangan mengikutilah. Nah kira-kira dengan rendah hati usaha keras ini eh, mungkin masih relevan lah untuk anak-anak kita sekarang yang mau menuntut ilmu di mungkin bukan fakultas dokteran saja Mas Gun. ya, yeah, ya yeah. manapun lah, ya barangkali itu anu masih masih relevan lah. Iya. Yeah. Nah, yeah. kalau untuk ke presiden penyakit mata itu kira-kira apa yang yang nasihat khusus gitu? Iya, Sebenarnya untuk presiden, Iya meniko, sekarang ini kan persaingan itu berat nih. Kau tidak salah, rata-rata sekarang itu 50 calon residen itu tiap semester itu yang diterimanya 4 atau 6 ya tergantung kapasitas pun apa bisa yeah, yeah. uh, masing-masing ya yeah, yeah. pasti kalau kita berjuta kita di situ ya harus kerja keras usahanya membaca apa yang di bidangnya masing-masing kalau di di mata ini buku suci npon ini ini, npon enas buri misal gitu ya di, hmm. di, di anu kan lah ilmu penyakit mata FK UGM kagungannya pun prof Suharjo dan macam-macam prof agus Keras dan dialami di, anu betul. Kemudian, eh, yang kedua, ikuti seminar. Ya, ada seminar eh, mata, dokter umum kan boleh, boleh masuk sekarang. Ya, ya, ada, ya. Dok, ada juga seminar mata yang khusus untuk dokter umum, tapi kalau hmm. untuk yang seminar mata untuk spesialis mata kelihatannya mungkin eh, secara teknis ilmunya anu, ya, harus lebih bayar, lebih bekerja lebih keras. Kemudian, bimbel Mas Gun. Ya. Ini termasuk anak saya ini kebetulan anu Mas Gun, tapi ya ini baru berita aja. Uh, ya. Mengikuti bimbel bimbel garing uh, uh, itu ternyata tentor-tentor uh, ini dari anu, uh, dari temen apa, dari kakak-kakaknya kelas fkui yang sudah diterima itu kemudian menghimpun teman-teman untuk memberikan itu dan hasilnya uh, hasilnya juga lumayan tuh kalau saya tanya itu ya malah pinter anak saya itu dibanding saya. <laughs> <laughs> eh <slirernya> gitu loh, mas, gitu. memang anak sekarang ini harus kerja keras ya. Kemudian satu lagi, kalau mungkin ya. Karena di bagian uh, mata dan di bagian eh uh, dalam atau lain apapun, itu minat itu kan dilihat ya oleh anu oleh apa? bagian ye. ya. Dia kalau ada uh, seniornya di rumah sakit umum barangkali spesialis mata mengikuti apa? mengadakan telingan, ikutlah. Walaupun hanya sebagai ko atau sebagai apa ya, barangkali itu akan apa ini? membantu -me -me lah Itunya, Gun. ya, ya, ya. ya mudah-mudahan sedikit anu lah, sedikit membuka apa ini ya, wawasan aja. Iya, yeah. iya. Yeah. Nah, ini <tuh> matur <matang, no. laughs> ya, Sutri aja juga banyak acara? Oh, enggak, ya, enggak, kira... enggak. <tuh>. banyak acara nih pemunduran <tuh>. ya. Pengacara, ya. Ya. Jadi saya kira kita akhiri sekian aja dulu. Terima kasih sekali Mas Sutri ya. sudah meluangkan waktunya. Yeah. Uh, ya semoga bermanfaat. Nanti kita apa? kita edit dan kita coba publikasinya. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, mudah iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Salam iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,